Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord Dimanapun kalian berada kembali di DivaTV Hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar menarik dan pastinya Vitamin bahagia malam hari ini Dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya.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 sudah mencapai 6,8 juta kali ditonton dan trending satu untuk musik persahabat ya, alhamdulillah, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Sedikit lagi persahabat ya, tembus di angka 7 juta viewers. Tetap semangat untuk streaming lagu terbarunya Bunda lesti. Berikutnya juga persahabat ya vitamin malam hari ini kita dapatkan di unggahannya Papa Bilar yang terbaru Wow ini keren banget persahabat ya Masya Allah Malam ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari idola kita Penampilan Papa Bilar dan Abang Fatih emang ini luar biasa keren banget dua-duanya Tapi kalah manis ya dengan Abang El Ini sih banget dan sepertinya malam hari ini Bakal ada kejutan spesial bahagia untuk warga Konoha Dan pastinya Leslar malam hari ini merayakan anniversary yang kedua tahun Wow, makin gak sabar banget ya Menantikan kejutan yang akan diberikan Yang akan disuguhkan oleh idola kita Di postingan ini pun Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Boys naik out Wow, luar biasa banget ya Dua lelaki hebat, dua lelaki kebanggaan Bunda Lesti di postingan ini pun, banyak tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Marcona Cute mengatakan, Lar, lu jangan di samping LD kalau foto kalah manis soalnya sama si L. Wow, ini si cute banget ya. Ada juga tanggapan komentar lain diberikan dari akun Akila Aprilia mengatakan, C, ada yang lagi ngerayain 2 tahun anniversary katanya itu Masya Allah bahagia banget ya malam hari ini Malam yang sangat spesial untuk kita semuanya Kita selalu bahagia dan selalu dibuat bangga oleh Lesti maupun Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat Ada tanggapan komentar lain diberikan dari akun Instagram fashion mengatakan Kalau dilihat-lihat gantengan dikit bilar Tapi gantengan banyak ayang L.A.K.O.H katanya tuh Masya Allah Abang L memang penyemangat warga Konoha semuanya ya Tetap kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Lesti Komik dan Snowfooti Bilar Wow, angka 24 24 Juli 2020 sampai 24 Juli 2022 Leslie X Bilar Happy 2 tahun anniversary Pokoknya kita bangga banget ya Selamat, congratulations untuk Lesti dan Bilar Selamat anniversary yang kedua tahun Semoga langgeng terus, bahagia selalu dan Les La Lovers pun semakin kompak dan semakin solid Untuk selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Namun di postingan ini pun kita salvok persahabat Dengan kalimat caption panjang yang dituliskan Selamat ulang tahun pertemuan istimewa 23 sampai 24 di sebuah masa 24 purnama yang telah berjalan Sampailah kita di titik sekarang dari sebuah jabat tangan pertama sampai seorang baby L hadir mewarnai dengan semua tingkah gemasnya. Tak terkira betapa bergelimangnya berkah dan karunia dari Yang Maha Kuasa. Masya Allah, Papa L, Bunda L, selamat ya untuk anniversary pertemuan yang kedua. Semoga rahmat Allah selalu tercurah melimpah, semoga petunjungnya selalu terang benderang tanpa ada setitik pun redup. Dan semoga keluarga Leslar selalu dipenuhi rasa syukur, sehingga kebahagiaan tak akan pernah menjadi luntur. Selamat berbahagia, sehat selalu, happy always dari kami yang mencintai kalian dengan sepenuh doa dan sayang. Masya Allah. Inilah kebahagiaan untuk keluarga Konoha semuanya Yuk doakan yang terbaik ya untuk pertemuan yang kedua tahun Lesti dan Bilar Sama-sama kita mendoakan yang terbaik Silahkan tulis di kolom komentar doa kalian semuanya Doa yang baik mudah-mudahan kembali ke kita juga yang mendoakan Tetap semangat, tetap solid dan kompak sebagai Leslar Lovers kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.